Senang-senanglah berkhawat dengan Allah Sungguh, kata Imam Ghazali Pencinta, perindu Allah Pasti senang berduaan Makanya siapkan waktu dong Hanya untuk Allah berduaan Minimal setengah jam Selesai salat malam dalam kadang tadaruh, duduk Duduk, tetap tadaruh Orang dulu begini dia tutup tuh, Dia berzikir ya. Berkhawat itu menundukkan Kepekaan batin menghadirkan sifat ihsan. Allah selalu menatap kita. Nah, Ikhwan kan lihat Arifin, tapi hati Arifin diterap oleh Allah. Itu yang buat kita asyik. Kita hanya husuk kalau ibadah, malu, maksiat, takut seuzon, takut ujub. Kan penyakit buat orang-orang terkenal itu ujub, jaheran dia. Orang nggak lihat dia dia, dia bangga dini, nggak ada orang sibat aku. Hancur dia. Kalau cabut karunia ya Allah buat dia.